Apa kabar semuanya? Semoga kalian selalu sehat dan dibanyakin rezekinya. Amin. Jumpa lagi dengan saya di sini di channel Bengkel 27. Di sini saya akan membahas tentang penyebab terjadinya runaway pada mesin diesel mobil. Di mana kita ketahui bahwa mobil adalah salah satu transportasi modern yang ada di dunia. Di mana mobil banyak aneka ragam sistem dalam pengoperasiannya dan Kali ini saya akan membahas penyebab mesin diesel runaway Lalu, tahukah kalian penyebab mesin diesel runaway? Tapi sebelum kita lanjut, baiknya kalian tekan tombol subscribe-nya Lalu tekan tanda loncengnya, like, dan komen di bawah kolom komentar Terima kasih Mobil dengan mesin diesel selama ini jadi favorit karena memiliki torsi yang luar biasa di putaran rendah ini membuat mobil bisa cukup responsif saat berakselerasi atau punya cukup daya melewati medan jalanan yang terjal namun dibalik ketangguhannya pemilik mobil diesel perlu waspada terhadap penyebab diesel runaway apa itu diesel runaway diesel runaway adalah kondisi di mana mesin terus menyala dan berada di putaran tinggi padahal kunci kontak sudah pada posisi off ketika terjadi diesel runaway Mesin mobil tidak mau mati, padahal kunci sudah dicabut sekalipun Kondisi ini juga ditandai dengan knalpot yang menyemburkan asap pekat dan mengepul Jika sudah begini pengemudi mulai kebingungan dan panik Penyebab di runway ini beragam Seperti pilur dari sistem suplai bahan bakar dari engine control unit atau pompa solar rusak Penyebab lain yaitu kebocoran oil seal pada turbo Dari sekian banyak penyebab yang cukup sering terjadi ialah, bahan bakar solar, secara tidak terkontrol dan terus mengalir ke ruang bakar. Diesel runway ini sebenarnya rentan terjadi pada mesin-mesin diesel lama yang belum menggunakan engine control unit. Lalu, penyebab diesel runway, juga bisa terjadi pada komponen fuel pump yang mengalami macet. Salah satu penyebab mobil bisa mengalami diesel runway ialah, karena sistem pompa bahan bakar macet. Ini disebabkan plunger di fuel injection pump bertipe inline macet pada posisi membuka penuh, sehingga tidak akan bisa kembali ke idle. Walaupun hanya satu plunger saja yang mengalaminya, fuel pump masih terus mengalirkan bahan bakar solar dalam jumlah yang banyak. Padahal pedal gas sudah dalam posisi idle atau tidak diinjak. Ini karena semua plunger saling terhubung sehingga suplai bahan bakar terus terjadi. Bagian fuel pump lainnya yang juga rentan macet ialah, pada control sleeve, yang berdampak pada ketidakmampuan plunger mengatur penginjeksian bahan bakar ke ruang bakar. Lebih lanjut, diesel runaway seringkali terjadi akibat kotoran dan, air mengganggu kerja metering dalam mengontrol pasokan bahan bakar pada rotor head boss pump inland, sehingga membuatnya tidak berfungsi. Itulah sebagian penyebab terjadinya diesel runaway pada mesin diesel mobil yang sering terjadi. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bisa berguna dan bermanfaat buat kalian semua. Terima kasih.